hai hai halo guys, selamat ya, menikmati baik lagi sama gue, kali ini gue lagi main di tanen 138 dengan puluh tiga ribu lelah, usung aja kita guys, bestia buat kalian yang lagi nonton jangan lupa jadikan tontonan ini sebagai hiburan semata tidak untuk ditiru dan juga tidak ada ajakan dari gue untuk kalian ikut bermain guys, so, saya enjoy this video, jangan lupa dibantu, like like dan subscribe nya dapat kali 10 ya Kak ya, dan juga buat kalian nih guys ya yang lagi nonton mau mampir di komunitas gue gampang banget caranya tinggal klik aja linknya yang ada di kolom komen ya bestie ya jangan ditunda-tunda langsung gaskan sekarang juga kita coba aja nih puter-puter di 1200 di apa namanya dinekatin aja ya guys 20 kali puter ayo sayangku santai aja santai ya kan Sampai-sampai tau-taunya cuan sampai-sampai tau-taunya rungkat udah biasa ini, ya biasanya. cuan ataupun rungkat di slot itu adalah hal yang sangat biasa kita gas terus jangan dikasih gender ayo-ayo-ayo-ayo sambil ngopi anak banget Guys main uu sambil ngopi cakep udah gitu aja hmm. mantul Besti agak ah, dapat apa-apa ya guys ya ternyata di batch 1200 dicuekin begitu aja sama si uu 3 ini kita putar-putar terus sayangku Ayo Besti hmm turun lagi, kagak mau cok, dikasih lagi sayang di turun yuk. kagak mau juga, emang angin anak angin, anak angin yuk bisa yuk bisa yuk puter puter, puter, puter aduh mana kurang guys gureng dapet gimana gitu ya kan hmm, mantul ternyata dikasih gratisan juga 2400 mantap sekali bestie dikalinya lima 3000 tambah lagi sayangku turunin nah kuningnya kena tambah lagi merahnya sayang aduh gak mau jancok dikasih turun lagi yuk birunya bisa sayangku waduh dikalinya sembilan ya best Walaupun cuma 2000 aja ya lumayan aja ya kan daripada lumayan turun ungu nggak mau kita guys terus aja ya guys jangan dikasih kendor kendor jangan dikasih tambahin ungunya itu bisa yuk Aduh, macet guys mohon maaf guys ya kenapa nih guys pc gue nah ini sinyalnya kayaknya jelek nih bestie mohon maaf nih guys jadi gimana ini? Nah dapat lagi perkaliannya. mantul mantel mantel reski langsung dapat sensa sensasional. Diturunin lagi yang banyak yang banyak. You bisa yuk sayang. Turunkan itu hijaunya sama ungu. Uh, mantap biru ungu. Ayo dikasih lagi angkat sen dapat kuningnya turunin dia pasirnya mantul dikasih lagi bestie aduh nggak mau guys goreng goreng lagi lagi lagi ah hmm, ribu aja tapi lumayan lagi sama juga gratis diterima aja saya. mau banyak-banyak tuh modal gede juga Ayo guys, ya guys kita putar aja nih di 10.000 20 kali semoga ada perubahan ya kan Perubahan perubahan Tambah lagi sayangku Nah karena il merahnya turun Sama ungu Dikasih lagi bestie Hijau kuning Cakep bener Ditambah lagi sayangku Ayo dong guys Diturunin dong Angkat angkat angkat Aduh susah bener ya guys ya Hmm, lagi sayangku turun lagi nah mantep nih dikasih bungunya kagak mau co, co ayo ayo bisa bisa bisa dikasih tuannya, mana cuan mana jangco Ayo ayo tuan tuan tuan tuan kita coba gas kena aja ya bestie diputar terus diputar terus hmm kena dong biru turun itu udah makin habis saldo gue ya. emang kalau pemain anjing dapat lagi gratisan cok baru gua mau bilang gue pemain saja sabar ya ternyata dikasih gratis ini ribu mantap betul kita lihat ya ada hasilnya apa enggak di kalinya 6 mantap sekali 60.000 ya saya ada belasan spin lainnya tetap tenang sayang puter terus jangan kasih kendor tambah lagi bestie jadi nggak mau guys kita coba guys karena aja terus bisa you nice nice Ayo sayangku hmm maji Westy ku Ayo Ayo Ayo sayangku sayangku dapet dapet dapet aduh sulit ya Nama isinya cok. nah ini baru ya perkaliannya nambah jadi 19 langsung dikali 2547.000 mantul tambah lagi sayangku dikasih lagi us dapat lagi yuk kuningnya bisa dikasih lagi bisa yuk hijaunya turun agak mau dikalinya jadi 25 500.000 super duper super di mantul mantul turun lagi sayangku angkat langsung uus agak mau juga enak ngangkat ya guys ya kita puter terus hmm, 912 ribu guys mantul-mantul aja sih sebenarnya. jadi kita puter-puter lagi aja ya besi siapa tahu dapat lagi ya kan kita gaskan aja kali ya 10 kali iya anjing langsung dikasih gratisan lagi cok Kali ini pakai DC dikasih gratis wajib gila nih Bener-bener gila ya guys ya Mantap sekali Guys kalau kalian mau join di komunitas gue Link komunitas udah gue taro ya di kolom komen Jangan tanya lagi dimana-dimana Di kolom komen udah ada Jadi tinggal diklik aja silahkan join Ajak teman-teman yang lain juga Boleh-boleh aja Ada isinya nih kayaknya nih Kali 4 mantap 2400 Tambah lagi santi bisa yuk, yuk. Dapat turun yuk, ungu sama hijau ungunya sayang Kurang aja sih ya di kalinya 7 19.300 Tambah lagi besti turunin Di kalinya jadi 13.312.000 312.000 Saya channel mantap sekali Gila banget dapat gratisan segini gede ya guys ya dari tadi dari pertama kali main gratisan pertama habis aduh macet guys mohon maaf di kedua gratisannya dapat cuan dan ternyata gratisan ketiga cuan lagi dikasih lagi sayangku turunin merah biru hmm cakep merahnya kurang satu sayang mantul mantul kaliannya mana us dapat lagi guys di kalinya delapan belas ditambah lagi dua jadi 20 ya bestie langsung dikasih 213.000an saat channel mantul ini kita coba lihat lagi 6 spin lainnya wah guys kayaknya abis langsung gue wd aja kali ya buat kalian nih thank you banget yang udah mampir jangan lupa jadikan tontonan ini sebagai hiburan semata aja bukan untuk ditiru dan juga tidak ada ajakan dari gue untuk kalian ikut bermain So, kalau kalian suka dengan konten gue, langsung aja bantu like dan subscribe-nya ya, best ya. Tinggal di-share-share -share aja ke teman teman kalian, udah bikin gue happy. Kalau mau join di komunitas, link komunitasnya udah gue taruh di kolom komen, jadi tinggal di klik aja silahkan join sekarang juga. Oke okay, guys, have a good day and bye-bye ya guys. Terima kasih banyak yang sudah stay sampai akhir. Semoga hari kalian menyenangkan. Bye-bye.